untuk pertama persahabat ya, kita lihat ada kabar spesial yang kita dapatkan di acara semalam nih Acara live syukuran atas tentunya, tembusnya di angka 1 juta subscriber channel youtube Leslar Entertainment Kita bahagia banget ya di malam minggu semalam kita disukuhkan vitamin-vitamin bahagia ada ketawanya, ada terharunya, masya Allah ini komplit banget ya Leslar selalu menyuguhkan kejutan-kejutan bahagia untuk kita semua warga Konoha Ini ada momen spesial persahabat, Lesti Kejora Dan Rizky Bilar ini memotong nasi tumpeng Dan kita lihat persahabatnya, Bunda Lesti Untuk suapan pertama ini diberikan kepada suami tercinta Yang sebagai direktur utamanya Waduh, Masya Allah banget ya Alhamdulillah mudah-mudahan Lesel Entertainment Ini terus berkembang, sukses Dan jaya selalu, amin ya robbal Alamin Suapan manja dari Bunda Lesi Kejuara persahabat ya Untuk suami tercinta, ini sih luar biasa banget ya Kita di awal saja Sudah dibikin bahagia banget Malam minggu kita semua Tentunya ditemani oleh ideologis sayangan kita Dan kita lihat ke momen berikutnya Ada momen terengakak banget ya Ketika live semalam di acara Live syukuran satu juta subscriber Kita lihat persabun bunda lesi kejora Saat tentunya menyanyikan lagu buih menjadi permadani Ini mengikuti gaya Zidane Tentu ini persahabat yang membuat kita ngakak bahagia Terutama sih suami tercintainya persahabat ya <guluh> Sampai pun ini berlari Menghampiri suami tercinta dan langsung memeluk Sambil ikuti ketawa bahagia riang Aduh Masya Allah ini momen yang sangat luar biasa Imun warga kuno ini langsung naik persahabatnya Saat melihat kekocakan dari idola kesengan kita Masya Allah luar biasa Semoga bahagia selalu untuk idola kita rumah tangganya langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Untuk momen berikutnya juga, persahabat kita lihat di sini ada momen spesial yang kita dapatkan, persahabatnya ini sekaligus momen haru. Bunda Lesti kejora punis sampai menangis ya saat Zidan menyanyikan lagu kebangsaan Leslar, lagu terlena dinyanyikan. Lesti kejora tak kuat nih menahan tangis, meneteskan air mata bersama Bila Bila sambil gendong BBL Masya Allah Ini sih memang terharu banget ya Persahabat melihatnya Lagu fenomenal, lagu kebangsaan Yang sangat luar biasa Bagi Lesti dan Rizky Bilar Momen ini pun repost kembali Oleh aku Lesti Billar And Scott Leslar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Terharu tuh, persahabat, ya, banyak Terharu nih Melihat Zidane menyanyikan lagu terlena spesial untuk bunda lesti papa bilar dan baby L di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan yakni dari akun Instagram galia 6939 mengatakan masya Allah ya Allah jaga rumah tangga mereka sampai di nah. amin amin ya robbal alamin amin masalah banget ya doa doa baik kita aminkan semoga terkabul nih doa yang sangat luar biasa selalu dipanjatkan Selalu diberikan kepada keluarga Leslar Kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Siti Anaskor Muslimah24 Mengatakan ikut netesin air mata pas ini Ingat pertama kali mereka ketemu di OMS Tuh persahabat ya banyak yang terharu guys kan, Saat melihat momen spesial Zidan menyanyikan lagu kebangsaan Idola kesayangan kita Untuk berikutnya persahabat Kita lihat juga Semalam ternyata ada Teh Lisna Persahabat di rumah Leslar Aduh kejutan juga nih Untuk kita semua persahabat yang sudah lama Nggak lihat Teh Lisna bareng Bunda Lesti insya Allah. Ini diunggah Mas Gongli Persahabat ya ternyata ada Teh Lisna Juga nih di acara live syukuran satu juta subscriber Lesnar Entertainment Dan berikutnya persahabat kita lihat juga Ini ada momen yang sangat seru banget ya asik Nih Papa Bilar ini memberikan saweran kepada tim dan pengisi acara Asya Allah banget ya sawernya aja ini bukan main satu lembarnya nominalnya seratus ribu rupiah Waduh Berkah barokah dan selalu menjadi Tentunya inspirasi untuk banyak orang persahabatnya Bapak Bilar Rezekinya juga selalu lancar Kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik Apapun itu untuk idola kesayangan kita untuk ke kabar berikutnya ini kabar yang sangat luar biasa membanggakan dan sekaligus membahagiakan juga untuk warga Konoha semuanya Kita lihat di unggahan bu Paul bersahabat Ini bu Paul mengunggah sebuah kabar dari PMI atau Palang Merah Indonesia Disimak baik-baik ini kabar yang sangat membanggakan Leslar Lovers salurkan bantuan untuk relawan penanggulangan COVID ke PMI DKI Wow lagi-lagi persahabat -lagi ya Tentu membuat kita semakin bangga Ini momen program kerja dari L2W Disimbang juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Paul Inilah Leslar Lovers yang sebenarnya mensupport idola dengan penuh kasih sayang Fansnya pun berlomba-lomba dalam kebaikan Kekompakannya selalu membuat orang lain tergeleng-geleng Leslar Lovers juga mempunyai jiwa hati yang baik Bupol sangat bangga bersama kalian semua Kalian memang luar biasa Masya Allah bangga sahabatnya Alhamdulillah kita tentunya berikan support dukungan Untuk fanbase-fanbase luar biasa ini Semoga selalu menjalankan amanah Dan tentunya selalu menebar kebaikan